Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Ahi, Uhti Selamat datang di channel Perindu Surga Dianjurkan untuk mengingat mati dan mempersiapkan diri menghadap kematian Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8 yang artinya Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya Ia pasti menemui kamu kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Perbanyaklah mengingat pemutus kelesatan, hadis riwayat An-Nasai, yang dimaksud adalah kematian. Kematian disebut hadzim pemutus, karena ia menjadi pemutus kelesatan dunia. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Aku pernah bersama Rasulullah Alaihi Wasallam." Lalu seorang ansor mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik ahlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya, beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Hadis Riwayat, Ibnu Majah Wahai diri ini yang lalai akan kematian, Ingatlah manfaat mengingat kematian. 1. Mengingat kematian adalah termasuk ibadah karena inilah yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Mengingat kematian membantu kita dalam khusyu dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah kematian dalam salatmu karena jika seseorang mengingat mati dalam salatnya, maka ia akan memperbagus salatnya." Salatlah seperti salat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan salat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur, meralatnya, karena tidak bisa memenuhinya. Hadis Riwayat Ad-Dailami 3. Mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena, barang siapa mengetahui bahwa ia akan menjadi mayit kelak, ia pasti akan berjumpa dengan Allah jika tahu bahwa ia akan berjumpa Allah kelak padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia maka ia pasti akan mempersiapkan jawaban 4 mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda perbanyaklah banyak mengingat pemutus kelesatan yaitu kematian karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit maka ia akan merasa lapang dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang maka ia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai akan akhirat. Hadis Riwayat, Ibnu Hibban dan al baihaqi 5. Mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zolim. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Quran Surat, Al-Mutafifin Ayat 4. Ayat ini dimaksudkan untuk orang-orang yang berlaku zolim dengan berbuat curang ketika menakar. Seandainya mereka tahu bahwa besok ada hari berbangkit dan akan dihisap satu persatu, tentu mereka tidak akan berbuat zolim seperti itu. Firman Allah Ta'ala, "Ketika datang kematian pada seseorang, lalu ia berkata, 'Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan.' Quran, Surat Al-Mu'minun ayat 99-100, mungkinkah engkau kembali jika telah mati?" Jangan lupa beramal Ahi Uhti, semoga bermanfaat.